selamat siang selamat sore oke okay guys jumpa lagi bersama amatek ya guys oke okay guys kali ini kita akan membahas seputar komentar ya guys seputar komentar yang ada di youtube ya Seputar komentar yang ada di YouTube, di sini kita akan membuat hmm, jadi komentar. Ini satu kliknya bisa 11 kali, ya, 11 kali komentar dan bisa diatur sama kita. Apa itu komentarnya, dan yang pasti? yang komentar bukan kita ntar nantinya orang lain gitu ya yang punya channel juga. Oke okay guys kita langsung guys. Oke salah. Guys pertama-tama kita buka luas luasannya guys. Kita buka luasannya. Uh, langsung ke uh, ini ya, komen like dan komen oke okay, guys, kita langsung masuk. Ini kita copy dulu, ini ya. Di sini kita copy dulu langsung kita klik ya, dan di sini kita memasukkan perangkat. Jadi, di sini, uh... aduh, kita eh di sini di, di forum di sini diwajibkan harus yes, diwajibkan pakai akun fake ya semuanya ntar kalau pakai akun pertama ntar yang Ikut komenan di komenan yang lain Pakai akun utama juga kita Salah Masukkan lagi perangkat Berikutnya di sini Kita masuk Oke ini aja deh Ini, ini yang punya sudah Sudah seperti oke gas ini sudah terhubung sama ini ya dan di sini ada tulisan ok info 0d video comment like Di sini saya ini bisa dikirim tangan nggak ya bisa dikirim maka kenapa kita mungkin tanah berarti sangat ya guys ya di sini kita cari video ini guys video yang yeah, mau kita komen dari yang guys. Oke guys, kita kembali ya. Seorang pengrajin yang menjaga tradisi tetap hidup. Sebuah startup yang memberikan peluang bagi para petani, atau pengusaha B2B yang membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Semangat untuk membantu sesama selalu menjadi penggerak utama. He's here about ini kita dapat 11 guys ya. dalam satu klik tapi uh, ini kan akan gratis jadi kominanya emot emot yang emote aja pw apa-apa 3 yang penting buat nomin gratis jadi embed nya dia bisa bagus incredible pokoknya bisa ah, bagus lah <laughs> okay, guys. oh iya guys, yang belum tahu cara dapet iklan disini disini kalian cari di video ini cara memasang iklan di video. ya ini ada di 22 hey okay, guys, kita refresh guys, guys. Maka, ini ada yang komen. fucking Oke okay. okay. okay, guys, ini udah ada yang komen langsung 12 komentar. Kita masih masih lanjut nggak usah lagi guys komen sudah masuk ke youtube belum nah, sambil ya. dan jumpa lagi kita aman Oke okay guys, kali ini kita akan membuat tutorial cara mendapatkan. Nah ini udah masuk ya. Ini. ini udah masuk. Jadi dia pamannya seperti ini disini udah masuk set kita masuk ke YouTube Studio ya. jalan Inggris Oh, ini tadi yang pertama saya buat ya. nah depan yang video tadi kita tuh ada yang 382 subscriber juga ada guys Ditahan untuk putih jauh. nah Tadi lu kebaca sama kalau di sini. Wow. jadi sistem ini kalau sifat hampir kita yang masukin ntar uh, real juga ntar yang dipakai sama mesinnya jadi ini kayak hampir mirip ini ya, hampir kayak mirip like, uh, like ini, like buat nambahin like di YouTube gimana guys, pernah Ini bot dua ada yang belum ke sistem, biasanya ada beberapa menit dia termasuk ke sini ada jelas sih nah, ini bukan ini video yang terpaksa hampir sekitar 53 manitan dia baru masuk ke nah, setiap setengah jam setengah jam dia masuk ke sistem. Tapi ini jadi keren guys. jadi Uh, komenannya tuh jadi ada gitu, tadinya sepi, nggak <todinya> ada komenan, dan di nah ini udah udah pada keluar nih. Ntar uh, nah ini langsung hijau lihat, guys, ini langsung naik ke hijau dan jika kalian pengen memakai lagi komenan buat ini nunggu setengah jam ya guys nunggu setengah jam jadi setiap setengah jam kalian bisa dapetin 11 komemen free nggak usah nyuruh temen ke ke YouTube tolong komenin komenin channel gua dong gitu jadi pesannya gimana guys? <laughs> enakan gini guys, enakan gini dan ntar trafficnya juga dia bakal naik guys. Traffic dia naik, otomatis semakin banyak yang komen semakin banyak rank kita di. Tadi di sini 0 no, ya, masih 0 no juga guys, masih 0. No. Ya bikin ini 100 tuh susah-susah gampang guys susahnya dari kita harus cara bikin ini tito bikin tagarnya juga yang di atas ini terus ininya harus sesuai di sama tito gitu di sini dua puluh ini ini seonya jelek ini guys masih termasuk seonya jelek nih nih yang yang seo bagus yang ini nih 100, 100 Kita lihat rankingnya, ranking 2 Ini seharusnya ranking satu guys, dikarenakan YouTube dia emang punya apa ya. Jadi, di search engine-nya itu dia uh, memasang iklan ya Jadi yang yang kesatunya itu iklan gitu. Jadi, nempel di iklan. Jadi ranking satunya itu iklan guys ya nah, sekarang lagi satu di YouTube. Yang <laughs> satunya iklannya iklannya YouTube. <laughs> nah, kan lumayan ya dapat lope-lope gini kan. jadi kesannya juga, oh ramai ya. jadi tuh. emang sih enggak apa ya enggak kalau lihat dari komenan apa coba emot doang tapi uh, nambahin ininya juga dia ya. gitu guys Oke okay guys jika bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe dan jika tidak bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, okay guys! Salam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuneet>